Halo guys welcome back my YouTube channel kembali lagi sama aku di sini. jangan lupa dibantu like di comment di share and subscribe karena semua itu gratis-gratis-gratis kali ini gue bawa modal di Rp50.000 dan untuk bermain di panen 138 lihat-lihat jeru sayang tadi gue lihat di RTP di ini lagi naik untuk RTP nya makanya gue langsung gaskan aja cobain ke the... Kakek Zeus ini nomor satu bangsa ya. Dan di bet uh, 200 kita spin spin uh, spin otomatis aja dulu. Saya eh, spin otomatis di spin aja dulu dan di manual manual sayangku di bet 200 saya di disclaimer ya sayangku ya. Gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain guys. Sama sekali tidak ada ya. Dijadikan untuk tontonan ini sebagai hiburan aja sayangku. Jangan dicoba-coba karena nanti akan membuat anda kanker sayang Kantong kering ya Dan video ini tidak ditujukan kepada anak di bawah umur Aduh anj Itu kurang satu co, co ya Dan kalian kalau misalkan masih aktif bermain dan masih main itu ya guys ya Join aja sama grup komunitas gue Kita bisa sharing-sharing Kita bisa ngobrol-ngobrol di grup komunitas gue yang ada di pincat paling bawah ku spin cepat dan lewati layar aja yuk di sepuluh di bed 1200 dua ratus sayangku anjing dapet scatter gratis cow di bed seribu di spin otomatis kena sayangku di bed seribu dua ratus kasih kasih lagi nggak ya kan? kasih lagi dong terima sayangku tembak-tembak tembak, tembak, tembak. ayo us tembakan us nah kayak gitu us agak-agak semangat gitu untuk tembakannya ye untuk tembakannya agak-agak semangat jeus cakep tembak dalam loh no. anjay tembak dalam biar jadi anjay biar jadi us ya naik 10 naik kita lihat aja dulu ya guys lihat aja dulu untuk uh, skater gratis dari jehusnya nih gelas-gelas kaca kena nah, mantap kasih turun lagi Aduh, aduh, aduh, aduh Nah, 43.320 Yes, mega, sayangku Yes, yes, yes, sayangku Kita lihat lagi UBS TV Angkat lagi, Zeus Ganteng, ganteng, ganteng, ganteng serigala <laughs> Tahu gak pelan, pelan ganteng serigala, guys? Tahu gak ganteng, ganteng serigala? Capek, ya lucu, ya lucu, ya lucu ya, ganteng, ganteng serigala, sayangku tembak lagi loh kali dua sayangku kasih lagi kasih lagi kasih lagi tayang mau wow tolong tolong tolong tolong cakap sayang dikasih biru mantap. mantap mantap mantap mantap ya ke, ke. kasih lagi yuk wow tolong dapat 103.000 lumayan skip gratis Dapat seratus tiga sayangku cari di mana sayangku. Kalau bukan Zeus yang buang ya kan, tapi gua sama sekali tidak mengajak kalian bermain. Cok, Anji pencarian dua setengah anjing. kali merah, kali merah, kali merah, kali merah, dp kentot. Waduh, dua 50 sensasional 585 sensasional guys yes yes yes yes kali, sekali rasanya kali merah kena perkalian 2 setelah hantu lo ya waduh capek beser 200 sayangku Ayo kita lihat nih 3-2 saya Wow Wow Wow oh. Tibet aja deh di 2400 aja ya jangan nafsu sayang walaupun walaupun saldo bode naik 700 tapi jangan nafsu jangan sampai Kue kita putih cuma pancingan doang nih dari Zeus ya kan rumah pancingan aja nih. makanya harus bisa kontrol buat ibet 2400 aja pelan-pelan buat -pelan. turunin aja guys kayaknya gue eh uh, baik aja deh gue ngebay aja mau uang sial nih baik 80.000 bet 800 saya tewasnya dulu guys dari dapet bagus ada sensasional gratis ada petio merah kali luas tengah wah mantap ini coba aja gue buang saya dulu di bet 800 baik 2 apa baik 80.000 ya Wah gila tapi kayak sih Roman Romani dari awal udah mantep nih ada perkalian 8 udah keluar nice aja Wow cakep 202 400 berarti RTP-nya gak keleng negara ya. suatu tuh mantul mantul aduh ayo angkat cakep berkalian empat dilewatin tetap bangke-bangke, bangke. bangke, bangke. Hmm, cakep kasih cincin uh mantap cincin sayangku Wow cakep Pem, bakal lagi aku uh, dapat tambahan gratisan lagi dapat gratisan lagi gue lima lagi gratisannya mantul sayangku mantul mantep betul kita lihat lagi besti kasih lagi dong tembak dulu deh merah lagi geli merah cepek anjay kali cepek sayangku wajah di biru kuning kuning kuning Mata kuning sayangku mata kasih merah gede tonggol Oh, sekali sekalian 96.800 ini yeah, sensasional. Wow mantap dapet sensasional, pak 80.000 aja, gue dapet sensasional 125.000 gila. Nah, kalian jangan lupa join sama grup komunitas gue yang ada di kolom komentar ataupun ya. Jadi, ya, tanya -tanya yang ada di ya guys. Kalian bisa tanya-tanya untuk suatu acara yang mana, untuk yang hoki lagi gimana Gitu guys, 150 kita spin lagi. Ada yuk! Aduh, angkat lagi Kakop Sayangku biru turun. Wow, mantap! Kasih gelas-gelas ah -gelas kentot-kentot 16. Sayangku 16.000 naik naik naik Nice, nice! Jadi udah menang, ku, ada 166.000 sayangku. Aduh, tolong tembak dalam. Wow! monyet monyet monyet hasil lagi dong Dewu sayangku uh -huh. nah mantap cakep aduh cakep ini saya bakal lagi sayang waduh Rp167.000 dapat jadi langsung delapan 798000 guys mantap gue deh dulu guys bungkus